Dala. Dua, tiga A. -sa. A. -sa. Kencang lagi suaranya Tapi sebelum itu silahkan like, comment share, dan subscribe bagi yang belum Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo pemirsa, ketemu lagi dengan Rifki Soleh Official. Guys, gimana kabarnya? Saya udah akan semoga sehat selalu ya. Dan terus beraktivitas. Pada video kali ini, saya akan mereview tentang keseruan mengaji santri-santri istana mulia. Ba ta kenceng lagi suaranya Tốt, tốt, tốt, da do dua tiga a <Syikun> Maliki yaumiddin. A'udzubillahi okay. ah, minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Arrahmanirrahim.